Sekilas bentuknya lucu, karena ditutupi bulu hitam dengan corak keemasan. Tetapi untuk menangkapnya perlu perangkap, karena beruang madu jantan yang satu ini selain buas juga dianggap liar dan dikhawatirkan bisa menyerang warga. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Warga Jalan Cilik ribut KM 11 Palangkaraya tiba-tiba gempar. Seekor beruang madu memanjat pohon sekitar pekarangan rumah warga, membuat warga ketakutan untuk keluar rumah. Menurut penuturan warga sekitar, saat pertama kali beruang tersebut terlihat memanjat pohon di area pekarangan rumah warga yang banyak ditumbuhi semak belukar. Hewan itu langsung dilaporkan warga ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalteng untuk segera ditangkap dan dikembalikan ke habitatnya meski terlihat biasa saja hewan berbulu hitam dan corak warna emas di dada itu harus dijebak dengan perangkap dan umpan buah nanas Tim bksda memasang jebakan di dekat gudang milik warga untuk memancing beruang keluar dari semak-semak masuk ke perangkap untuk diamankan agar tidak mengganggu warga beraktivitas. Penyebab beruang jantan itu tersesat ke permukiman warga Kewadugaan satwa yang dilindungi tersebut tersesat saat mencari makan. Penyebab beruang masuk permukiman warga adalah apakah ada kerusakan di habitat asli satwa tersebut sehingga mencari makan dekat permukiman warga. Pihaknya juga belum bisa memastikannya. Adapun kejadian seorang petani diduga tewas setelah diserang beruang tanggal 2 Desember 2019 lalu. Aksi penyerangan itu terjadi saat petani tersebut sedang berada di kebun miliknya di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Berdasarkan keterangan salah seorang warga desa Padang Nindu, korban ditemukan tewas setelah diserang binatang buas tersebut saat berada di kebun miliknya yang berjarak sekitar 40 km dari desa setempat dengan tubuh dipenuhi luka bekas gigitan beruang. Korban digigit dan dicakar di bagian paha kanan dan kiri, pinggang serta dada hingga meninggal dunia akibat kehabisan darah. Menurutnya, korban baru bisa dievakuasi oleh puluhan warga lainnya yang kebetulan sedang beraktivitas, di kebun berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian. Kapolsek Semidang IG menyebutkan, luka-luka yang ada di tubuh korban sangat identik dengan tanda-tanda bekas serangan binatang buas. Sementara itu Koordinator KPHK Gunung Raya Seksi BKSDA Sumsel Wilayah 3, secara terpisah membenarkan warga yang diduga diserang binatang buas jenis peruang. Untuk langkah sementara ini, pihaknya menyarankan agar pemerintah desa setempat memberikan imbauan kepada warganya supaya menghindari daerah-daerah yang dekat dengan kemunculan binatang buas tersebut. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.